Oke, okay, halo guys. Katanya sekarang mau datang paketnya. Iya. Ini Bu belinya tadi subuh ya, tadi. Iya. Tadilah pagi-pagi sanggup udah jam 10. Ya. Seneran di rumah lagi. Ya. Dan kita mau membuat video tentang nostalgia yang lo yang tahun dua ribu belum ada corona karena itu bodoh ya iya bodoh banget kayak siapa kayak sia, kaya, mau tai ih <laughs> lensanya tuh yang kayak gini nih contoh ah, videonya maaf jadi bilang tai hmm, itu yang di kampung Tulip ya guys ada juga pas aku main bola ma bilang tadi nah ini aku banyak video pokoknya itu kalian bisa nonton link di bawah ini sebelum corona terus jalan-jalan ke itu ke Taman lampion. iya lampion. iya ya. ini aku mau beli ini seharga 40.000 ribu ya. aku belinya dua. aku belinya si cepat eh, itu bukan Hah? oh bukan bukan, nah, bukan. Dia pakai paketnya cepat deh. Guys. Oh. Jadi kemungkinan Saya ini dulu. Aja. Ini dulu. Jadi kemungkinan paketnya akan datang sekarang aku yeah. besok tanggal 22 Januari. Ya, kita tunggu aja. Ah, ini nah, 20 ribu, nah, oh, ya. eh, berarti beli dua 20 ribu kan, nah, tambah ongkos kirim. Ya, yang, udah, dua puluh. Pokoknya, anjir beli dua puluh ribu loh, ongkos kirim. Ya soalnya aku pakai si cepat sih aku gas barang gitu, terus besok kan itu apa zoom, besok itu zoom si mepet oke. Okay. ini adalah video unboxingnya. Warmin atau oh, YouTube Davi. Eh, hey, masalahnya lagi dalam. kita kan pecahkan gelas ini. Ini gelas normal ya. Iya. Ini kena air panas jadi agak kerek dikit tuh ini. Iya sih. Nih gelasnya masih utuh ya. Ya utuh. Ya hmm. juga. Nih aku lagi sendirian di rumah. Nih agak hubungan videonya. Oke sih, panas uh -huh. ini berhubungan videonya sama fish size lagi atau ya. sekarang. Udah tuh, ya. nah, coba si Moka mana si Moka? Si Moka harus simpan di dekat sebelah ini Ya mana si Moka Tadi itu? Cuma ada sih, si Moka hilang berarti Udah. bagus lah. <laughs> Oke, okay. itu, um. itu si Miyagi. Iya tau, eh, siapa jahenya? Di sini ya. Sini-sini mau Pegangin. Nah, enggak pecahinnya pakai batu atau dilempar nih? Ini Pakai batu. Ya sini sini. Nih, dia akan menjadi hari yang yang slow motion mungkin. Yuk. Nih, ini. Ayo. Buat time <name>, lapse <tuk> ini pegang dulu. Yuk, lihatnya ke kanan. Harus fokus ke uh, Ah, gitu. Nah, oke, okay. hop. Jangan goyang. Kita pakai makanan. Nih, semua biar naik gede. <tuk> so let's go betul ya? banget sih. Wah, batu yang disini. oh di sana ya. wow. ayo. nih. ini ini adalah sedikit ya cuman tiga puluh tiga puluh kali ini eh, pasti suaranya kenceng banget satu aku takut kena loh sumpah loh takut banget takut eh jak ya, ya udah ya di sini sini. Oh nih kita lanjut. Oh Nih ke sampai ke sini. nggak? Nengal nggak? Nggak ya? Nih, nih gunasnya aku main gemetar tangannya. Nih awas lu, nih sangat tajam. Ini kita kumpulin di sini aja lah, eh, eh. Oh, banyak sekali ya. Aku takut pernah, ini hmm. juga ada kaca-kaca. gila loh, gila-gila. Oke, kayaknya cukup untuk video ini. Jangan lupa subscribe, ayo Moment, like and share. and share. Dah, bye bye.